Assalamualaikum Solmit, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka Assalamualaikum Masalah emang ada. ada Kali ini uh, Mimi mau bertanya, sebenarnya dari dari pertanyaan kita Yassin, ya Cindy ya, ke Mbak Inka, gitu Tapi juga dirasakan ini banyak sekali ya, karena di lingkungan uhum. sering terjadi gitu uhum. Kita tuh kan beragama Islam, Mbak uhum. Tapi kenapa? Di Islam itu, banyak banget aturannya, seperti harus sholat, di puasa, puasa zakat, mm -hmm. masih berbuat baik, sholat orang waktu lagi, iya, sholat waktu, makanya, <laughs> yeah. lagi gitu kan. enak-enak, terus sholat, lagi yeah. berjalan, jalan, iya <laughs> <laughs> <laughs> betul, nah iya karena kan uh, dengan banyaknya aturan-aturan mm -hmm. itu, nggak uh, sedikit ya mbak, mm -hmm. uh, dari Ya dari lingkungan kenapa? pribadi benar, benar, benar. juga dari teman-teman gitu benar. yang uh, kenapa sih gitu benar. ini benar. banyak banget atau berat banget gitu benar. untuk menjalankan si ajaran agama ya. jadi, terasa ini, berarti, iya, jadi terasa berat Iya, jadi terasa memberatkan gitu benar. si aturan-aturan kan benar. harusnya namanya agama aturan agama itu mm -hmm. kan harusnya ajaran mm -hmm. harusnya kan tidak memberatkan. tapi yeah. kenapa Betul. itu banyak dirasakan mm -hmm. jadi kerasa berat ya? Dan bahkan ada mm -hmm. banyak juga yang akhirnya keluar dari agama Islam karena merasa terlalu berat. Iya. Yeah. Gitu. Aturannya mm -hmm. itu. Yeah. Iya. Gimana ya Mbak? Iya <laughs> <laughs> yeah, memang. Uh, jarang orang menyadari kenapa dia masuk Islam memang, karena kebanyakan kan beragama Islamnya karena keturunan, ya kan? Kayak Bukan karena melahirkan gitu kan, akhirnya udah Islam, jadi dia uh, ya karena keturunan, gitu. Mm -hmm. Sebenarnya kan kita harus menyadari dulu bahwa Islam itu kan uh, pedoman hidup ya yang terakhir dari Tuhan, gitu ya. Jadi, uh, Islam itu Uh, adalah satu kegiatan. Jadi di yang namanya kegiatan itu selalu punya tujuan. Hmm, okay. Gitu. Nah sebe sebenarnya kita itu sebelum beragama kita harusnya punya tujuan dulu dalam hidup tuh mau apa? Oh. Gitu. Yeah. Jadi kita tuh harusnya nih dalam hmm. hidup saya mau apa sih dalam hidup ini tujuan hmm. hidup saya? Ketika saya punya tujuan hidup, ah gitu ya. Baru kita milih agama mana yang bisa mengantar saya ke tujuan saya yang A Karena agama itu ajarannya ya Karena oh, agama nah. itu sebagai satu kendaraan Ajaan, ya. mm -hmm. yang membawa kita ke tujuan Nah, karena kita nggak menyadari kita masuk Islam itu tujuannya agama Islam itu apa mm -hmm. Ya, jadi kita pokoknya udah masuk Islam ya mm -hmm. Tapi tanpa kita sadari, oh, ini yeah. agama ini membawa kita kemana ke Nah, jadi memang uh, tidak dengan tidak menyadari uh, Islam ini tujuannya apa. Bayangkan aja, misalnya uh, Mimi mau ke Palembang, gitu kan? Lalu Mimi pergi ke tempat bus kan, tersedia bermacam-macam ya, bus yang tujuannya beda-beda. Okay. Terus Mimi mau ke Palembang, naik busnya ke Bandung kan stres, gak nyampe-nyampe. Mana iya. dia, Palembangnya? Pengen makan tempe yang ada, Batagor lagi, Batagor lagi. Kenapa? Karena sebenarnya ternyata tujuan Mimi bukan mau ke Bandung, maunya ke Palembang. Demikian juga agama. Agama itu ada salah, adalah satu kegiatan yang memiliki tujuan. lalu Islam tujuannya apa gitu? Islam itu tujuannya memang menghantarkan penganutnya itu di dunia ini dia bisa bahagia apapun ketetapannya kondisi dan situasinya lalu ketika mati dia masuk surga itu Islam tujuan tujuannya Islam, Islam adalah menghantarkan Mama penganutnya siap. ya untuk bisa Tertangin. bahagia apapun e, situasi dan kondisinya lalu dia di akhirat dia bisa masuk surga itu jadi kalau kita tujuannya bukan bahagia nggak tepat masuk Islam atau jangan sampai masuk Islam karena akan banyak aturan yeah. yang membuat dia tidak bisa meraih apa yang inginkan, misalnya hmm. dia ingin harta nggak hmm. bisa, nggak cocok, nggak ya. cocok. Oh, ya, kita nggak boleh bayangin kita nggak bisa korupsi, kita nggak bisa hmm. nipu orang, nggak bisa karena memang Islam ini tujuannya untuk bahagia, bahagia itu. Nah jadi kita kalau kita udah ngerti tujuan uh, agama Islam ini untuk apa, maka kita akan mudah untuk uh, introspeksi, evaluasi Islam saya udah sampai mana. Sudah mengantarkan aku ke tujuan Sudah sampai itu. Mana? Belum tujuan kita iya. Islam. Kan Islam tujuannya bahagia nah, di apa, dunia, iya, iya. di akhirat masuk nah, surga. surga. Nah dari sini kita bisa, bisa menilai Islam saya sudah sampai mana? Kalau saya saat ini masih stres, gelisah, galau, was-was, khawatir Tentu belum benar Islam Sama. saya Itu indikatornya Indikatornya ada, ya. gitu Lalu hmm. apakah kalau saya sudah bahagia, saya damai, saya tentram, Apakah Islam saya sudah benar? Belum tentu Karena untuk bisa merasakan bahagia, banyak caranya Iya. Bahagia, ya, banyak caranya, caranya ya. gitu. Tapi, untuk bisa menentukan ini, berarti ada satu uh, tujuan yang untuk apa gitu kita di dunia ini bahagia terus, tentram terus. Tapi begitu mati, kita masuk ke mereka, kan kita enggak mau hmm, karena di ya. sini sementara, ya, ya kan? Nah, hmm. Hmm. bagaimana untuk bisa masuk ke surga? Baru kalau tujuannya ingin di dunia ini bisa bahagia, dia masuk ah, surga, masyarakat. masuklah Islam, hmm. karena di situ Islam merupakan kumpulan dari ajaran-ajaran yang menghantarkan kita ke tujuan-tujuan yang ya. sekarang, misalnya hmm. Mimi mau uh, atau Cindy mau ke Bandung, ya. Misalnya gitu. Lalu, kalau Mimi mau ke Bandung. Terus eh, banyak aja, banyak jalan menuju ke Bandung gitu, menuju ke Bandungnya, hmm. nyampe ke Bandungnya. Lewat mana-mana gitu. E -e. hmm. Kalau macet lewat lewat sini, kalau hmm. sini macet ya. lewat sini, kalau hmm. sini macet. Ada lebih. Opsi, ya, kan? ada beberapa, bukan opsi. opsi, ada ya beberapa ada beberapa jalan, jalan hmm. gitu beberapa ya. Jalan, ya. Nah, sini lebih senang banyak jalan banyak cara untuk ke Bandung atau satu aja. Pasti kan banyak. Iya. Demikian Sederhana. juga dengan ajaran Islam. Ajaran Islam ini tidak satu, tetapi 6.236 ayat Al-Qur'an ini oh, ada di dalam satu uh, kendaraan yang utuh yang mampu membawa kita ke tujuan. Jadi kita nggak bisa hanya satu saja yang kita lakukan, dua, iya. tapi kita harus melakukan semuanya. Okay. Gitu. Nah, kalau kita paham ini, tentunya semakin banyak uh, aturan yang dibuat Islam untuk meraih tujuan Jadi Tentu kita butuh, semakin ya? senang, kenapa? Ya, Karena banyak semakin, jalan, semakin banyak hmm. kesempatan Susantan. kita untuk meraih tujuan hmm. Hmm. Jadi kalau kita punya tujuan, nih, saya ingin hmm. di dunia ini bahagia di langsung surga kita kan bisa merasakan Al-Qur'an ini kewajiban atau kebutuhan ya butuh, Butuh. karena Kana saya butuh malam. bagaimana bisa menghantarkan saya ke tujuan ini jadi kalau gitu bisa dirasakan sholat, kewajiban atau kebutuhan puasa, kewajiban atau kebutuhan sabar, kewajiban atau kebutuhan ikhlas, kewajiban atau kebutuhan Nah, bisa nggak merasakan uh, perbedaan mm -hmm. Bagaimana kita rasa antara sesuatu kita rasa itu wajib mm -hmm. Dan sesuatu itu kita rasa butuh Beda Tentunya banget. kalau wajib, kita lakukan sebatas Kewajiban aja, ya, ada menunaikan rasa. Kewajiban, kewajiban, kewajiban, aja. kewajiban aja Tapi kalau kebutuhan seperti makan Kita nggak bisa, kalau kita butuh enggak. makan nah, ya, Jadi sung -sung sesuatu yang ya. Saya butuh. Nah okay. kalau butuh pasti kita upayakan. Yeah. Yeah. Nah jadi kenapa gitu kita tuh bingung sama ajaran yang banyak karena kita masuk Islam nggak ngerti tujuan yes. yang begini kemana gitu. Kan kepedian, ya iya, iya. benar sih mbak ya aku aja kan kepedean ya beragama Islam lah <laughs> <Yeah. laughs> nah, yeah. karena orang tua. Iya, Islam, ya, itu kita kan udah lalu terlahir lalu, sebagai agamanya lalu. Islam terus iya. kitanya sendiri iya. nggak mencari yang mencari tahu. karena memang begini ya Mimi Cindy. Hmm. Masalahnya itu di setiap ajaran itu ada yang kata-katanya sama. Maksudnya hmm. gimana tuh Mbak? Sembahyang hmm. ada di ajaran di, di Islam, alam. ada di agama-agama lain. Oke. Okay. Berdoa ada di agama lain. Namanya. Doa. Doa Yang puasa, namanya puasa agama, ya. Ada di agama lain, pertanyaannya hmm. Yang membedakannya apa? Tujuannya Ajaran ini mengajarkan puasa Tujuannya itu Ajaran ini mengajarkan puasa juga Tapi tujuannya, kayak setan aja Setan kan ada ajarannya Nah, tujuannya beda yang membedakan Islam, ajaran setan itu adalah supaya kita mampu tidak melanggar keluar dari Al-Quran, ajaran Al-Quran. Tapi di tempat lain setan itu buat nakut-nakutin orang. Ajaran juga. Makanya ada kuntilanak, ada uh, vampire. Itu kan setan. Ajaran. Yang satu buat nakut-nakutin ini buat taat. Kan berbeda sekali. Karena, Karena tujuannya, tujuannya berbeda. berbeda. Jadi kalau kita nggak paham ini, e, memang ya. akhirnya terasa berat. Tapi kalau kita ngerti bahwa, saya pengen punya, saya tujuan saya ingin di dunia bahagia, di alam takut surga. Saya harus cari, agama mana yang mampu Mas. menghantarkan saya ke situ? Artinya saya memilih agama dengan kesadaran penuh, karena kebutuhan saya untuk diantarkan ke sana tujuannya. Berarti, semua ajaran-ajaran dalam agama ini kebutuhan saya. Jadi, akan terasa berat justru bersyukur begitu banyak ajaran, sehingga kemungkinan untuk meraih tujuan jadi sangat besar, lebih besar. Iya, iya, iya, ya harus tentuin dulu iya, yeah. yeah, dulu iya, iya, yeah. sampai mm -hmm. baru kita menentukan yeah. agama mana iya, yeah. kita atau kendaraan yeah. mana agama ini kan kendaraan yeah. ya Mbak. Ya, mm -hmm. ya, Makanya aku tuh nggak pernah bilang bahwa ada agama yang salah atau enggak karena mm -hmm. memang eh uh, tujuan itu ya. Memang Tuhan mm -hmm. itu menurunkan memang mm -hmm. empat kitab itu dan yeah. agama itu memang dari Tuhan. Yeah. Hanya Islam yang terakhir yeah. yang paling sempurna, coba bayangin ya. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan pada zaman Nabi eh, Musa, Musa. Mm -hmm. kalau ada ajaran sholat gimana, susah tertutup aurat, hmm, nggak ya. bisa, iya, jadi, iya. jadi setiap kitab yang Allah turunkan itu fit untuk susah di zaman, zaman, zaman itu, iya. karena perintah-perintahnya sesuai dengan uh, zaman Usah. itu, kebutuhan, itu kebutuhan kebutuhan manusia Tuhan. di zaman ya, itu, iya. fit dan fix untuk si manusia di zaman itu, iya. Demikian juga Al-Quran, makanya Al-Quran dikatakan untuk seluruh umat manusia, dan yang terakhir, dan saya meyakini itu adalah yang paling sempurna. Jadi, memang sudah tidak perlu lagi yang namanya uh, uh, Al-Quran itu diperbarui. Enggak, saya kemarin melihat ya ke kebetulan, ke aku tuh kemarin ke tem, sekolahnya anakku. Ya, di disitu ada tulisan uh, Pangeran Diponegoro tentang ikhtiar itu Qur'ani banget, zaman dulu loh artinya mm -hmm. buat aku, confirm memang Al-Quran itu sepanjang zaman sampai kiamat sudah tidak perlu Bisa, lagi dia. dia sudah sempurna gitu, karena terakhir diturunkan mm -hmm. lalu ada lagi yang mengatakan semua agama sama iya yeah. yeah. nah, kan coba kita sama-sama berpikir seandainya gitu ya, seandainya semua agama itu sama tentu agama mah cukup satu aja di dunia ini nggak perlu banyak Ya kan? Iya kan Seandainya semua agama sama Ya agama mah satu aja Gak perlu banyak-banyak Nah kalau kita berpikir Dan merenung memang Begitulah Jadi kalau aku Merasakan bahwa seandainya saja Aku terlahir dari Keluarga non muslim Saya pasti Akan menjadi muslim Kenapa gitu Bukan karena Islam paling benar menurut saya, bukan. Bukan juga karena saya Islam, enggak. Karena memang tujuan hidup saya, saya pengen di dunia ini saya bahagia. Di akhirat saya masuk surga. Dan yang bisa mengantarkan saya ke situ, ya Islam. Ajaran-ajaran. Ajaran-ajarannya ajaran, ya, ajaran, ya. ajaran, membantu saya mengantarkan ke situ. Jadi semua ajaran-ajaran Islam, kebutuhan saya. Jadi saya enggak merasa berat, justru saya Uh, senang gitu. Begitu yeah. banyak ajaran Yang memudahkan, yang memudahkan saya mengantarkan ke tujuan, ya? yeah. Yeah. Hmm. Dan ajaran-ajaran itu Islam itu Semua manusia mampu melakukannya hmm. ajaran, ajaran Walaupun yeah. dia semua dalam mampu, kondisi Kondisinya prihatif, yeah. Kaya, miskin, laki-laki, yeah. perempuan yeah. Bisa dipastikan, tua, pasti bisa Tua, muda mm -mm. Bisa dipastikan pasti bisa bisa ya, uh, me, me, apa melakukannya me, uh, uh, menjalankan iya, ajaran menjalankan itu. ajaran itu artinya semuanya mampu meraih dunia bahagia akhirat surga karena nggak perlu uang nggak hmm. perlu ya. gitu hmm, hmm. jadi memang untuk tujuan itu adalah hanya satu caranya jadi ada seribu jalan ke roma tapi untuk ke surga cuma Cuma satu, yaitu dengan ketatan seutuhnya, seutuhnya Pada Allah dan Rasulnya Gitu ya, jadi mm, Itu uh, Kenapa saya memilih Islam Jelas, Karena Islam ya, ya. Tujuannya okay. sama dengan tujuan saya yang Bahagia di dunia ya, ya, sampai cara, ke Masuk surga Caranya gimana ya Islam yang menjanjikan itu kepada penganutnya Di dalam ajaran-ajarannya hmm. Begitu iya. mengikuti hmm. semua hmm. ajarannya, ajarannya ya. Ya, Kita bisa mulai itu ya, Dan menjadi kebutuhan Nah tadi kan Mbak Inga ya. bilang ya ajarannya ajaran Islam ini eh, Kalau sudah menjadi suatu kebutuhan Pastikan hmm. kita berbeda berupaya sungguh mati-matian lah dengan senang hati tidak merasa terbebani terjadi berat gitu kan tapi kata juga bilang bedanya kebutuhan sama kewajiban bisa gak kasih contoh ke soulmate ini contoh yang kewajiban itu bagaimana kebutuhan bagaimana gitu mbak contoh seperti tadi teman kita yang kenapa banyak hmm. aturan itu buat dia jadi kewajiban berat nah hmm. ya rasa berat jadi itu ya, tuh berat gitu karena harus wajib. wajiban tapi kalau dia butuh dia nggak ngerasa itu sesuatu yang, yang memberatkan aja, ya. karena butuh, dia butuh kan? hmm, hmm. ya. itu seperti kita melakukan sesuatu melakukan hmm. kegiatan yang kita hmm. emang seneng ya. ya contohnya hmm. Hmm. contohnya ada hmm. orang yang ingin naik pangkat pakai Quran hmm. baca ini segala macam supaya pangkatnya dinaikkan Salah kalau melihat Islam. Iya, karena Islam, Islam, tidak bukan gue... ya. Islam tidak menjanjikan itu. Islam tidak menjanjikan... ...kesenangan nah. sepanjang masa. Nah. Islam tidak menjanjikan... ...sehat terus sampai kiamat. Islam nah. tidak menjanjikan... Uh, ...apa namanya... ...hidup itu selalu nyaman. Nah. Islam, nah. Tidak Islam tidak menjanjikan kekayaan. Enggak. Islam tidak menjanjikan... ...kemudahan-kemudahan. Tidak. Islam menjanjikan... ...apapun ketetapan Tuhan. Sehat... Sakit, kaya, miskin, ada masalah, tidak ada masalah. Kamu bisa bahagia, lalu kamu bisa masuk, masuk. Itu janjinya Jadi, kalau ingin naik pangkat, kalau ingin sehat terus, Susah. salah kalau masuk Islam. Itu. Makanya, nah, jadi berat, ya. disuruh ikhlas sama sakitnya, kan bisa dong, karena tujuannya. Gak malu, ya, mau karena tujuannya pengen oh, sehat. Iya, iya, ya. aduh, benar ya. Iya benar-benar harus tentuin tujuannya dulu itu ya Mbak Iya mau ya. apa baru ya, pilih ya. agama. Ya. Hmm. Jadi gak kalau ya. tujuannya kesenangan dunia, waduh nggak cocok gak cocok, gak cocok. Karena, karena di Islam itu iya, gak boleh. dunia itu uh, uh, cobaan, cobaan yang menikuh nggak ya. mm -hmm. bisa dijadikan tujuan. Ya. Mm -hmm. ya, ya, ya, ya. gitu gitu ya. Yes. <Gitu <bangga> <gitu ya, gitu gitu ya. Ah, uh, Jadi gak bisa uh, lagi sih kita kepedean kita beragama Islam, Islam kan itu semata Jadi kita harus ya, e, bertanya, ya, apakah ya, sudah yeah, sesuai son. nih Benar. agama yang aku agama yang aku pilih, agama yang aku pilih dengan sesuai tujuan dengan si aku. Kalau misalnya aku ngerasa aturan-aturan agama ini memberatkan, jangan-jangan tujuan aku nggak sama sama Islam. Ya, tujuan, aku, tujuan aku sama dengan agama ya, Islam, Islam ini, ya, ya. karena terbaru. kalau cuma pengen Islam itu tidak, tidak stop di bahagia, tenang, damai, enggak, tapi masalahnya ada pertanggungjawaban jawaban kan, ya. nah disitu ada dua tempat, surga dan neraka, nah kita mau yang mana kan, pastinya kita Orang, orang normal mah, orang waras semuanya mah ke surga ya, untuk kan? nah, nah, ke surga itu cara ya harus harus mengikuti ajaran ini, persyaratannya, ada cara gitu. kafah gitu. Mm -hmm. Ada juga kan orang uh, bilang kenapa kamu nggak masuk agama saya atau punya kebenaran tentang itu? Buat aku sih sebenarnya nggak masalah gitu ya kan? Kalau kalau anda benar dengan keyakinan Anda, kan, saya gampang. Saya masuk neraka. Hmm. Kalau saya benar dengan keyakinan saya, ya, saya selamat. Saya masuk juga. Gak nah, masalah, gitu. Sama so, masalahnya adalah di sini, kita masuk agama itu harus punya tujuan dulu, mau apa gitu. Jadi, kalau kita udah tahu tujuan kita mau apa, tentunya kita akan memilih agama yang sesuai dengan tujuan kita, gitu. Hmm. Jadi kalau kita ingin uh, selain dunia bahagia surga itu memang tidak cocok untuk masuk Islam, Islam. gak bisa ajaran-ajaran Islam digunakan, diamalkan, gak bisa pasti jadi stres penganutnya karena bayangin ya bergunjing nggak boleh yeah. kan gitu ya lagi, terus kerja, orang, sibuk, sibuk kerja mm, mesti sholat, mesti sholat. Mesti sholat. Kerja, lagi pergi yeah. yeah, kan yeah. lagi ke mall lagi asik-asik ke mall yeah. harus sholat yeah. kalau tidak merupakan kebutuhan nggak mungkin dia jalan, enteng jalanin, lalu puasa ya kan Puasa yang, aduh lapor, lapor aduh. gitu. Sementara puasa itu mempuasakan kehendak diri. Hmm. Ya. Dalam, Di dalam Islam, Islam, ajarannya berbeda. Bukan nggak makan minum, tetapi menjalankan keinginan Allah. Ya kan, mempuasakan kehendak diri. Tuh Bayangin, kalau nggak punya tujuan, ajaran puasa ini nggak bisa dipakai. Ya. Karena, namanya puasa oh, di tidak. agama lain juga ada. Iya, atau tujuannya, tujuannya. tujuannya. Makanya, tujuannya iya, makanya kalau kita nggak uh, ngerti tujuan kita di Islam, man, uh, agama Islam itu apa, semua aturan-aturannya memang dianggap memberatkan, menyusahkan. Makanya ada yang bilang, susah amat sih masuk Islam. Ah, pasti dia nggak tahu, tapi dia orang Islam gitu. Pasti dia nggak tahu tujuan dia Islam apa. Pasti karena uh, keturunan anak moyang mbak mm. mengenai keturunan mm. aku ini kan juga keturunan ya iya. agama ya, Islamnya mm. lahir udah iya, iya. Tadi, mm. ya jujur aja ya baru tahu gitu bahwa mm -mm. kita tentuin dulu Tuju. tujuannya mau apa iya. baru kita pilih mm. agama yeah. telat gak mbak mm. kalau misalnya aku belajar sekarang untuk menentukan si tujuan ini gitu. yeah. karena kemarin kan aku beragama Islam nggak tahu tujuan itu juga apa. kita iya. agama Islam iya. berarti <laughs> walaupun ya. lahirnya tujuan, iya, iya. Tujuan, gitu. ya memang Memang e, kita harus tahu, memang harus mencari islam ini untuk apa Karena misalnya kita punya anak perempuan gitu hmm. ya kan Lalu dilamar sama berbeda agama Kan itu anaknya mau pindah agama tergantung diizinkan oleh orang tua tergantung apa yang diyakini orang tuanya Ya, ya. kan, nah untuk... kalau Orang tuanya bilang semua agama sama, ya udah boleh dong gitu. Hmm. Tapi kalau hanya Islam yang dida, ya tentu enggak. Nah, hmm. Jadi memang ini semua adalah kalbu kita. Ada orang yang bilang gini sih kemarin, memang ada juga nih di WA. Bukan kema ya kemarin ya. Dia bilang gini. Tapi kan ini hidayah dari Tuhan. Gitu. Hmm. Masuk Islam nah, tuh di Islam Allah. apa? Hmm. Ya. Memang tapi sadari hidayah tidak mungkin menghampiri orang-orang yang sering bergunjing, marah-marah. Enggak mungkin dong. Enggak hmm. mungkin Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang melakukan pembangkangan-pembangkangan, narkoba, eh, prasangka buruk. Enggak mungkin hidayah masuk ke situ. Dan tidak mungkin hati hidayah yang itu khusus ya, Mbak. Ya? Hidayah itu sesuatu yang suci dari Allah, tentu hmm. dia butuh wak, eh, tempat wadah yang khusus, wadah yang penuh kotor, apalagi hmm. satu perbuatan dosa, satu bintik, hitam. bintik hitam, tidak layak oh. untuk menempati wadah yang kotor, dan untuk berkara hikmah, itu hidayahnya Allah. Jadi memang kita juga selain kita harus merenung itu, tentunya perenungan itu kan pakai hati ya, tentu ini harus terjaga kebersihannya syaratnya. Ya, jadi ya. bagaimana mungkin Kita ya. mengatakan Udah masuk Islam, terus kita mengatakan Banyak aturan, pastinya Karena kita Tidak belum punya Tujuan tujuannya. hidup Jadi kita sekarang mulai terjawab dari Menentukan tujuannya kita ya, mm -mm. Terjawab, Jadi, yeah. jadi baru bisa Confirm iya. tuh, milih iya. agama iya. Selama ini kita merasa terbebani yeah. Terasa berat yeah. Untuk menjalankan si ritual itu. Tapi yeah. ritual kan mm -mm. Yang di luar non-ritual, kalau gitu. di dalam, pakai nah, nah, ya, nah, sabar, ikhlas, hmm. itu kan bukan sesuatu nah, yang ya. gak kelihatan ya, lebih lagi itu gimana gitu iya. Dan memang kalau nah, dikatakan iya. semua agama sama, harusnya nggak ada banyak agama, banyak agama, satu ]nya. saja iya ya, kan sama kan, kalau sama pilihan. ya, perlu dong ada ya agama lain Tapi ternyata memang ada agama lain, kenapa memang tujuan agama-agama ini berbeda-beda kita makanya harus gitu. menentukan tujuannya. Tujuan dulu uh -huh. baru bisa memilih agama iya. maks yang untuk mencapai untuk si tujuan Iya, ajaran-ajaran itu. itu ya dengan ajaran-ajarannya. Iya ya, kita memang hmm. perlu ajaran perlulah gitu ya. Perlu yeah. untuk menuju ke sesuatu emang perlu how to-nya ya, gitu, jadi ya. jadi memang Islam tuh kumpulan dari ajaran-ajaran untuk meraih tujuan gitu. Nah, kita itu, kalau sudah masuk Islam, ada konsekuensinya konsekuensi kita kita harus rela tunduk patuh seluruh hidup kita diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sebagai itu, konsekuensi itu konsekuensi dari kalau kita syahadat kita, jadi mengucapkan syahadat itu gampang tetapi konsekuensinya luar biasa berat karena kita harus rela seluruh Uh, apa, apa, apa yang, kita yang kita lakukan, lakukan itu harus tidak boleh melanggar Al-Quran dan Sunnah pada kenyataannya kita suka uh, menjalankan agama ini suka -suka. sesuai selera kita ya, ya. sesuai yang memudahkan nah, nah, yang ya. ambil ya, ya, yang cocok, ya, ya, ya. Yang cocok gitu. yang kita mau jadi Uh, dari agama ini kita ambil yang enak, ya, kita dari ya. agama ini kita ambil yang ini apa yang, yang kita anggap baik, yang mau. cocok <laughs> itu. Padahal ya, ya, gitu, setiap hmm. agama ada konsekuensi Maksudnya. yang harus kita uh, ambil gitu, ya, ya. ada konsekuensinya. Ya kalau mau sudah memilih Islam konsekuensinya adalah seluruh perilaku kita harus rel rela kita diatur oleh Al-Quran. tunduk patuh tadi yang dia. Dan berarti kalau artis. misalnya kita memang sudah betul-betul punya tujuan mm -hmm. mau bahagia di dunia mm -hmm. sama akhirat masuk surga, mm -hmm. berarti kita harus fanatik dong, mm -hmm. mbak, ya sama ajaran. Iya betul. Sama. Hidup kita ini rumit karena kita campur-campur ajaran. Hmm. Ya. Kalau kita hanya mengikuti satu, nggak ya. rumit. Ya, karena hanya mau itu. Iya. Gitu karena ya, setiap ya. ajaran itu dia tujuannya ke satu. Misalnya, hmm. ada anak kita bilang, kenapa sih? Mah, kita harus sholat mm -hmm. sampai kapan? Harus sholat kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak bisa jawab. Yeah. Yeah. Kalau yeah. dia tanya, yeah, "Kenapa sih mesti belajar agama sampai tua?" Dari kecil kan udah ngerti apa kita menjawab supaya jadi ustadz atau ustazah. Saya nggak mau jadi ustaz, ustazah mm -hmm. jadi mau sampai kapan? kalau kita ngerti tujuan agama Islam adalah dunia bahagia di masuk surga. Kenapa saya sholat, mah? Karena ajaran ini akan membawa kita ke dunia bahagia akhirat surga. Sampai kapan? Sampai kita dunia bahagia akhirat surga. Terus kenapa saya harus berbuat baik sama orang? Kenapa saya harus memaafkan orang? Karena dengan kamu menjalankan itu, kita akan mencapai tujuan kita dunia bahagia akhirat surga. Terus, semua baik, semua ajaran asid jadi semua ajaran itu ada tujuannya dalam islam dan ajarannya eh, tujuannya hanya satu itu sehingga kalau kita tidak menjalankan satu saja kita anggap rugi karena apa? kita jadi susahnya mencapai tujuan itu tujuan ini hanya bisa diraih ketika kita kafah semuanya kita lakukan itulah kenapa kita bisa nggak uh, kepedean jadi kita akan terus melakukan perjuangan untuk bisa meraih tujuan dari agama Islam. Oh, itu sih? Iya, iya, iya. C, enggak ya? <laughs> enggak. Bukan berarti kita Bukan. terlambat. Tapi ya. kan bagus nih. Ya. jadi tahu bahwa hmm. Jadi kita ya makin confirm. Beragama ya, kita, kita jadi confirm. Betul. Bahwa ini betul kebutuhan. Banget. Kebutuhan dan akhirnya kan kita berhasrat untuk menjalankan seluruh ajaran-ajaran yang, yang, ajaran yang di, di semua lini ke kehidupan kita ya. itu, uh -huh. pakailah ajaran itu. Islam dan sudut. karena jelas ya tadi Mbak Ika kasih beberapa contoh mau ini uh -huh. mau ini semua tujuannya ke situ bahagia, akhirat masuk surga menghadapi apapun begitu pakai ajaran Islam uh -huh. pasti tujuannya uh -huh. ke situ ya. Uh -huh. Uh -huh kayak gitu ya ternyata habis <laughs> waktunya <Tapi laughs> kata kayak gitu <laughs> udah ya, ya, diingetin ya, ya. emang, emang <laughs> ini ya, karena... aduh karena luar biasa sekali ini pembahasan kali ini ini penting banget jadi mbak e, banyaknya ajaran-ajaran dan aturan-aturan dalam agama Islam ini justru Sebetulnya bukan malah jadi memberatkan kita ya iya, kita. Justru, Tapi justru malah membantu kita iya. untuk meraih tujuan Kebutuhan, kebutuhan kita, kita Untuk meraih tujuan dunia Islam ya Dan bahagia ya. Di akhirat masuk surga uh, Gitu ya mbak ya? ya Semoga gitu. terjawab ya, ya. Uh, Tadi pertanyaan itu ya, pertanyaan Sahabat jiwa kita Islam itu mm -hmm. banyak sekali aturannya. gitu Iya, Salmit. Kita pamit mundur dulu karena episode ini juga buat Mimi dan Cindy. Wow, sangat dalam, luar biasa sekali wawasan yang diberikan oleh Mbak Inka. Baiklah, jangan lupa untuk saksikan Maya di YouTube channel kita, di Spotify, di juga ada di Instagram, Facebook dan Tiktok. Baiklah, somit. Kalau gitu kita bertiga dari Mia. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.